Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah, Sore ini saya berpetualang lagi ya, saya Mancing Spotnya ada di belakang saya, saya Sudah di spot dan umpannya seperti biasa <tuh> Umpan kroto ya Umpan kroto Mudah-mudahan nanti ada sambaran ya teman-teman okay. Dan kali ini waktunya udah sore Waktunya singkat mudah-mudahan ada target nanti ya Mudah-mudahan kita dapat ikan. Saksikan terus ya teman-teman <tuh> langsung ya teman-teman. Pakai umpan umpan keroto <tuh> <tuh> Di sana juga ada mas aman. Ada, ada masih baru datang oh, anjing Gimana terus, ya. <tuk> Kenapa ini? Wah, lepas. <tuk> Wah. Aduh. Lepas, guys. Oke, okay, kita lanjut. mau situ kali. langsung guys terapakin lama guys oke okay guys monster betok lagi guys oke okay, lanjut aduh lanjut. <gallan> lepas guys Uf, ternyata ganas-ganas juga ikannya, guys guys bocil-bocil, bocil-bocil pada nonton guys, ya nonton kita mancing, aduh dia tergantil bocil-bocil pada nonton guys, bocil-bocil tuh, -bocil. tuh, dan nonton. bocil-bocil pada nonton guys tuh, waduh. bocil-bocil nonton ya, saya mancing guys. nggak apa-apa tuh.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 Jackpot guys Jackpot. Jackpot. Masih lal dapat lagi petok guys Oke oke oke Waduh lepas Uh lepas guys Oke okay. Kita Mas Papang kan. Putrek hey. apa? Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya video petualangan atau ini karena sudah gelap juga ya udah sore Dan cuma ada beberapa poin tadi kita strike cuma sedikit aja. ya Oke kita lanjutin lain waktu ya. Oke, <tuh>